Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di Tanya Data Expert Iqra Perkenalkan, saya Muhammad Shukron sebagai salah satu data tech spesialis data scientist di Iqra Di sini saya akan sharing mengenai penerapan ilmu data science di government atau pemerintahan Nah, mungkin teman-teman merasa bahwa data science itu digunakan untuk mengembangkan bisnis, e-commerce, atau perusahaan swasta Tapi sebenarnya nggak melulu seperti itu ya, karena kan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 Ya untuk perencanaan misalkan demografinya bagaimana jumlah usia produktifnya seperti apa uh, mata pencarian mayoritasnya uh, seperti apa jadi itu menjadikan kebijakan lebih akurat ketika oh banyak mata pencarian pertanian nih uh, mungkin kita bisa meningkatkan agriculture begitu ya uh, itulah jadi sensus uh, itu dilakukan uh, mungkin untuk melihat ukuran populasi sebenarnya kita secara populasi yang sebenarnya bukan estimasi kemudian yang kedua ada yang namanya uh, survei gitu ya.